Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudhu itu jangan ada di tubuh sesuatu yang meruka air. Makanya kayak orang mandi jinuk itu banyak yang salah, jadi satu cikdo terus dia ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutakulir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampun. Berbau, berbau sampo. maka sebaiknya kalau mandi junub ya. Pakai air bersih sampai mandi jenimnya selesai baru sampunan Jadi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah, sudah menyebar. Makanya sarannya kan Jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwa